Provinsi Sulawesi Selatan Masa Wakti 2021-2025 Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Menima Sini SPD Kepala SLBC YBPLB 2 Makassar bendahara Haji Suhati spdnm MM Kepala SLB Gumbu Sahati Kota Palopo, Wakil Bendahara Suku B, SPD Kepala SMP A, Makassar Anggota Satu, Ilyas Ibrahim, SPD Kepala SMPC, YPPLB, Makassar Dua, Ademudin, SPDI Kepala SLBA Al Al-Alak Makassar 3 <apples> Mansur SPD MPD Kepala UPT SLB Negeri 1 Sidra 4 Haja Hariyati SPD MM Kepala UPT SLB Negeri 1 Palombo Enam Usman, SPD, MPD, Kepala UPT SLB Negeri 2, Jeneponto. Tujuh, Haji Muhammad Idris, SPD, MPD, Kepala SLB PKLK Dalai Takalar Makassar, 30 Juli 2021, Kepala Dinas Pendidikan, Profesor Dr. Muhammad Jupri MSI, MPSI Psikolog, dicap dan ditandatangani.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 Dengan disaksikan oleh kepala dinas pendidikan provinsi Sulawesi Selatan dan semua anggota yang hadir, saya janji bahwa satu, saya akan melaksanakan kewajiban saya sebagai umur NKKS SLB Provinsi Sulawesi Selatan masa bakti 2021-2025 dengan mengenang tugas dan kewajiban yang diberikan kepada saya. Dua, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut saya akan senang biasa mematuhi segala ketentuan atau peraturan organisasi serta keputusan lain yang telah ditetapkan sebagai kebijakan organisasi janji ini saya ucapkan Secara sungguh-sungguh dengan mempertaruhkan jabatan dan kehormatan diri saya. Semoga Tuhan yang Esa memberkati perjuangan kita semua. Masa Bakti 2021-2025 oleh Bapak Sulawesi Selatan Silahkan menghormati dengan mengecapkan puji serta rasa syukur kepada teman yang mahasiswa Alhamdulillah pada hari ini Kamis, dayang 7 bulan Oktober tahun 2021 Saudara-saudara selaku SLD Provinsi Sulawesi Selatan melalui selaku pengurus MKKS SLD Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya saya atas nama pelaksana tugas kepala dinas pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan secara resmi melantik dan mengukuhkan saudara-saudara selaku pengurus MKKS SLD Provinsi Sulawesi Selatan masa bakti 2021-2025. Akhirnya, sesuai dengan janji yang telah saudara-saudara ikrarkan dengan sungguh-sungguh, saya yakin saudara-saudara akan dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan rasa keterpanggilan dan pengabdian sebagaimana kepercayaan yang diamanatkan oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga MKKS SLB. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita semua. Amin. Dilanjutkan sambutan ucapan selamat oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua yang saya hormati dan kita banggakan bersama Bapak PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Insinyur Haji Imran Dosen selamat datang di Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan dan kami dari jajaran SLB siap untuk memberikan support dan dukungan kepada Bapak selama eh, menjalankan tugas di Dinas Pendidikan dan ini merupakan salah satu bentuk uh, dukungan kami uh, pada hari ini berkumpul 84, eh, 87 ya, 84 SRB dan swasta yang sudah uh, definitif, masih ada lagi tiga yang sementara proses izin operasionalnya, Pak. jadi jumlahnya 87 orang, 87 sekolah, dan uh, hari ini merupakan momentum yang sangat strategis. Bagi kami karena Bapak PT kepala dinas hadir langsung di tengah-tengah kita dan terus terang saja Pak ini sangat langka buat eh, teman-teman eh, eh, Pak kepala sekolah SMP di Sumatera eh, Pengawas ibu Ish yang saya hormati, kemudian ada kepala cabang dinas ini jauh-jauh Pak hadir dari Kabupaten memberikan juga dukungan kepada SLB bahwa memang SLB perlu mendapat perhatian khusus karena kami punya tagline di SLB itu eh, SLB beda tapi bukan untuk dibedakan jadi SLB beda bukan untuk dibedakan yang saya hormati juga pengurus yang baru saja dikukuhkan selamat dan ini merupakan langkah awal buat kita untuk memberikan yang terbaik kepada SRB di Sulawesi Selatan bersama jajaran Pak Isan saya yakin dan percaya bahwa SRB ke depan akan dipenuhi dengan inovasi dipenuhi dengan kreasi dan juga akan banyak ide dan gagasan-gagasan baru yang akan membuat SRB ini menggeliat dan bergerak Nah, hari ini kita sudah melihat tadi bahwa objek siswa yang menjadi perhatian kita sebagaimana sekarang ini kementerian sudah menjalankan dan melakukan sekolah penggerak, guru penggerak, dan banyak lagi yang bergerak lainnya. Tetapi ternyata SLB ini mampu tampil terdepan dan mencoba mencoba bahwa semua aktivitas, kegiatan yang dilakukan di sekolah, kecamatan, kabupaten, dan provinsi Semua harus berorientasi kepada siswa Dan hari ini kita bisa buktikan acara ini Semua yang mengambil peran adalah siswa Mulai dari MC, pembaca doa, kemudian mimpi lagu Indonesia Raya yang membaca masyarakat kurang tadi semua siswa dan ini kali pertama sekaligus laporan bapak paradines bahwa ini kali pertama kegiatan di tingkat provinsi semua yang mengambil peran itu adalah siswa <tuk> saya kemarin sudah berkeliling 8, 6 hukus ya Pak Faisal tinggal satu lagi yang belum kita hadiri saya selalu menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa salah satu tolak ukur dan salah satu penilaian keberhasilan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah adalah alumni. Salah satu legasi kepala sekolah dilihat dari outputnya yaitu siswanya. Saya juga untuk 2000 laporan Bapak Kepala Dinas bahwa di 2021 ini untuk SMA LB tunanetra itu setiap tahunnya minimal satu siswa yang menghafal Al-Quran minimal satu. Jadi kalau di total 84 sekolah maka setiap tahunnya SLB siswa SLB itu ada 84 orang yang menghafal Al-Quran. Tapi kemarin saya diprotes di SLB Negeri 1 Makassar Oh jangan Pak Kami, SMP juga SMPLB juga bisa, S -t SDLB juga bisa Berarti kalau SDLB, SMPLB, SMLB masing-masing satu 84 dikali tiga. Bayangkan Pak, ini luar biasa Padahal di kepala saya tadi itu hanya SMA LB saja dari kalau SMA LB 84 tambah nanti yang tiga yang sementara berproses isi operasionalnya berarti satu dikali 37 itu saja untuk SMA LB tapi ternyata bone juga, pak jangan SMA LB saja pak SMP LB juga nah ini satu pertanda bahwa SLB siap memberikan dukungan penuh terhadap program prioritas Bapak Plt Gubernur yaitu literasi Kitab Suci itu baru Anak-anak kita yang beragama Islam Yang beragama non-Islam juga Kita berikan dukungan penuh Bahwa harus punya legasi Bahwa semua alumni Yang beragama non-Islam juga Punya sesuatu yang bermanfaat Buat masyarakat di sekitarnya Satu contoh tadi Bapak Ibu Yang membaca doa Itu kita sudah persiapkan untuk menjadi dai Nanti di masyarakat Jadi kalau ada nanti yang hari Jumat tidak ada hati maka siswa SLB siap mengisi. Nah itu. Kemudian eh, di samping program prioritas kami di untuk memberikan dukungan penuh kepada program prioritas bapak gubernur literasi kita suci dengan menghafal eh, 30 juz tadi kita juga di setiap SLB harus ada eh, keterampilan khusus punya karakter khusus dan punya legacy khusus saya kasih contoh misalnya tadi ada empat ada yang membaca suci sosial Quran ada yang MC ada yang lagi Indonesia Raya ada lagi keterampilan lain misalnya menjahit, tata buka, ya, tata busana, bengkel dan seterusnya saya berharap bahwa semua SLB nanti punya satu hak kehususan ke, ke jadi kalau misalnya ada orang tua siswa, misalnya tunah mencari SLB. Anak saya, Pak, saya mau nanti ahli memasak, maka kita cari SLB yang memang spesifikasi untuk tatap muka. Nah, Kemudian, Pak, saya nanti, Pak, anak saya nanti kalau tamat di SLB, saya mau pintar dia eh, servis motor, maka dimasukkanlah di SLB negeri 2 Makassar nah ini nanti ke depan ini mungkin nanti kami mohon juga dukungan dari Bapak plt kepada ini bahwa sporting dari uh, DPR ini sementara uh, kita jajak pak uh, saya beberapa hari terakhir ini bercoba berkomunikasi dengan teman-teman di komisi supaya uh, nanti setiap menu yang orientasi kepada pokok-pokok pikiran -pokok mereka itu kita akan masukkan kebutuhan-kebutuhan yang ada di SLB saya berharap rapat kerja hari ini mampu menuntaskan itu hari ini, apa kebutuhan sekolah apa kebutuhan guru di sekolah apa kebutuhan siswa di sekolah tergambar di rapat kerja hari ini saya sampaikan kepada Pak Ishal dengan pengurus yang lain, bahwa program kerja tidak usah banyak Pak tidak usah terlalu muruk muluk yang penting langsung kena kebutuhan siswa terpenuhi kebutuhan guru terpenuhi dan seterusnya saya malah menantang Pak Faisal dengan pengurus 2021-2025 ini setiap tahunnya kita harus melakukan festival anak berkebutuhan khusus setiap tahun setiap bulan Desember setiap tahunnya harus ada festival anak berkebutuhan khusus di situ tergambar apa yang kita lakukan selama setahun jadi bukan cerita orang bilang bilang literasi kita suci misalnya keterampilan ini keterampilan itu tapi tidak ada hasil, tidak ada produk, tidak ada tukangnya. Ini kebetulan hari ini Pak ada juga kepala cabang dinas ya, ada beberapa orang yang hadir langsung. Nah, ini juga kami minta support di setiap cabang dinas karena inilah program-program yang akan kita lakukan ke depan. Sekali lagi SLB beda tapi bukan untuk beda-beda. Karena kita punya bakat Anak kita punya uh, apa, uh, punya bakat, punya minat dan juga punya potensi. Tugas kita di MKKS kepala sekolah, mari kita bersama-sama bersatu padu. Saya kira di bawah bimbingan Bapak kepala dinas Pak Insur Haji Imran Jauh Simpede ini kita berharap banyak dan saya yakin beliau ini. Saya sudah kenal lama, masih saya di kepala bidang SD, saya sudah kenal beliau, saya kepala bidang SMP sudah kenal beliau, saya waktu kepala bidang SMA sama-sama beliau, kemudian waktu kepala bidang pemuda juga sama beliau juga, kemudian sekarang di PKPLK kelihatannya pas bahwa beliau hadir di tempat ini, itu cepat sekali. Saya Sering berkunjung ke beberapa negara Malah sering bercanda dengan beliau Apa yang membedakan ini Sekolah kita di Sulawesi Selatan Dengan sekolah yang ada di Australia misalnya Apa yang membedakan sekolah kita Dengan sekolah yang ada di Terenggara sana Apa yang membedakan sekolah kita Yang ada di Singapura dan Kuala Lumpur Dengan uh, di Sulawesi Selatan Ternyata saat mengkatakan Cia Pak Inovasi dan kreativitas Inovasi dan kreativitas Ini beliau selalu sampaikan pada saat kita berkunjung beberapa negara dan ya Alhamdulillah hari ini, ini mau diimplementasikan Pak mau dicoba apakah, apa yang kita lihat kemarin di Sydney, di Australia itu, apa yang kita lihat di Terengganu, apa yang kita lihat di Singapura bisa nggak kita coba, ya minimal di SLB, 84 sekolah ini kita coba, dan Alhamdulillah eh, dasarnya sudah ada. seperti tadi itu MC-nya, aduh saya pernah bayangkan Pak kita dapatkan MC dari CLB seperti ini karena kita Pak yang, Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang sama kita hormati, kita banggakan Pak Ketua MKKS yang baru saja ini terdantik Pak Faisal uh, Pak Basri rekan kerja saya saudara saya teman saya dan uh, sekian banyak pendekat yang mendekat pada diri beliau uh, selama interaksi saya selama dengan beliau berpuluh-puluh tahun kali selama jadi pegawai Ibu uh, dan bapak-bapak semua yang tidak sempat ya sebutkan satu-satu Alhamdulillah puji syukur senantiasa kita panjatkan ke dalam Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah dimudahkan semua ikhtiar kita, telah diringankan langkah kita bersama untuk sama-sama hadir di tempat ini Tentunya dalam rangka pelantikan dan rapat kerja, musyawarah, kerja, kepala sekolah untuk SLB Salawat dan salam, senantiasa tercurah dengan bisa kita Muhammad Salam, pembawa risalah Islam Rahmatanil Alamin, semoga kita diberi kesehatan, kekuatan untuk melanjutkan perjuangan beliau Tadi ketika memasuki ruangan ini sekali lagi saya sekali lagi maaf sekali mohon maaf maaf dan maaf sekali atas uh, ketidaknyamanan Bapak-bapak menunggu saya. Ya, mungkin uh, saya juga tidak membayangkan bahwa ke kegiatan kita hari ini sungguh banyak menginspirasi saya. Ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Faisal, disampaikan oleh Pak Basri bahwa pelaku-pelaku acaranyalah adalah anak-anak kita dari uh, Siswa-siswa SMP -siswa. sungguh membuat saya, saya semakin menyesali. Kenapa saya harus datang agak terlambat tadi? Ya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mohon nah, nah, maaf, tadi. tadi saya tanya Pak, ba, Pak Basri, Pak Basri, ada nggak sambutan yang saya baca? Dulu mengatakan kalau SLB itu beda, tapi tidak untuk demi beda artinya tidak pakai sambutan. Uh, oleh karenanya itu mohon izin saya berbicara apadanya dari lubuk hati saya yang paling dalam ya. uh, benar sekali ya mungkin uh, takdirlah yang membawa saya untuk diberi amanah dalam tugas tambahan saya selaku Kepala Badan Keputusan Daerah untuk hadir di hadapan Bapak-Bapak uh, dan Ibu Sekalian tadi kita sudah sama-sama menghadiri pengukuhan pelantikan. tentunya banyak makna yang tersirat dari setiap Kegiatan yang namanya pelantikan dan pengukuhan, ada harapan di situ, ada mimpi ya, di situ ada tantangan dan sebagainya. Tentunya tujuannya satu untuk berbuat lebih baik bagi organisasi di mana kita diberi amanah. Nah, kenapa penting kita membangun sebuah kesepahaman, membangun sebuah permusyawaratan seperti ini? Saya ingat saudara-saudara sekalian ketika menonton sebuah film dalam channel TV berbayar yaitu National Geographic. Saya yakin Bapak-bapak dan Ibu pernah menonton channel itu. Nah, di tayangan National Geographic itu ada kisah nyata dari pedalaman Afrika. Di situ digambarkan sekelompok ribuan bahkan mungkin jutaan semut Afrika yang besar itu akan menyeberang sebuah sungai yang tidak terlalu lebar tapi dalam apa yang terjadi beberapa ekor semut itu mencoba menyeberangi dengan cara berenang karena semut itu tentunya bisa berenang tapi derasnya arus membuat semut itu hanyut ada yang meniti di ranting-ranting kayu yang ada di atas sungai itu bertahan beberapa saat jatuh karena goyang hanyut dengan rasa penasaran saya menunggu film itu sampai selesai dan di akhir tayangan saya sungguh sangat surprise Kenapa? Karena ternyata semut itu akhirnya semuanya berhasil menyeberang ke sungai itu Pertanyaannya mungkin adalah Bagaimana bisa semut itu menyeberang? Mungkin ada di hati-hati hati-hati bapak-bapak atau ibu Ah mereka pasti bekerja sama. Tapi bagaimana cara kerjasamanya? Oh mereka tentunya mungkin menyusuri sungai Mencari bicaralah yang agak sempit Tapi film itu memberikan pengajaran menginspirasi kita bahwa ternyata semut itu berpegangan membentuk bola yang demikian besar setelah itu dia gulirkan masuk dirinya di sungai bersamaan dihantam arus dia bergoyang, bertahan tapi sambil berenang menyeberang, goyang lagi tahan lagi, setelah itu semuanya bisa menyeberang saya langsung menyebut Subhanallah, saya tidak pernah membayangkan, bahwa ternyata seperti itu kejadiannya nah, saudara-saudara sekalian, apa makna terdalam dari film, dari, dari, dari film tadi bahwa ternyata itulah yang kita kenal dengan namanya the power of collaboration kekuatan kolaborasi kekuatan kolaborasi menyatukan berbagai potensi yang ada pada diri kita kita membangun sebuah perikatan dalam bentuk musyawarah kerja Artinya ada potensi-potensi yang ada di setiap di beberapa di, di setiap tempat yang kalau kita satukan itu menjadi kekuatan yang dahsyat sekali. Pak, Dahsyat sekali. Itulah kekuatan daripada kolaborasi. Nah, ini juga yang kita akan bangun di sini, kita lakukan di sini untuk bagaimana membawa MKKS SLB ini menjadi lebih baik. Tadi adik-adik kita semua para pelaku ya. Uh, kejadian yang sama ketika tiga tahun lalu Pak, saya diberi amanah juga waktu itu saya kepala badan diklat badan pengembangan SDM. Jadi kayak kepala sekolahnya para ASN. Saya di sana kurang lebih tiga empat tahun jadi kepala badan niklat, kepala sekolahnya ASN. Waktu itu saya juga diberi tugas tambahan untuk menjadi kepala dinas sosial. Di akhir Desember, di awal Desember Saya teringat juga waktu itu adalah Tahun Disabilitas juga waktu itu Para pelakunya juga Adalah adik-adik kita, anak-anak kita ini Waktu itu Di awal, di tahun pertama Pak Nurdin Sungguh membuat kami terharu, tapi Menginspirasi saya, kenapa? Karena ternyata apa yang pernah saya baca Sebuah Definisi tentang kepemimpinan Bahwa definisi kepemimpinan sangat sederhana sekali if your action inspire others to do more to dream more and to be more you are a leader kalau tindakan Anda menginspirasi orang lain untuk menjadi lebih baik berbuat lebih baik, menjadi lebih baik bermimpi lebih baik, maka Anda adalah pemimpin nah, saudara-saudara sekalian ternyata untuk menjadi pemimpin tidak tidak, tidak susah, bagaimana tindakan kita menginspirasi orang lain hari ini di ruangan ini banyak inspirasi yang kita dapatkan untuk itu saudara-saudara sekalian mari kita kembali membangun semangat kebersamaan kita menyatukan kembali tekad kita untuk sama-sama membangun SMP uh, tadi disampaikan oleh Pak Faisal terkait dengan kebutuhan dalam posisi saya selaku kepala badan ketukang daerah saya ingin menyampaikan begini Bapak-bapak sekalian sekarang ini memang jalur penerimaan ASM kita ada dua ya mungkin Bapak-bapak paham ada jalur PNS ada jalur P3K dan tahun depan tidak ada lagi penerimaan ASN. tapi yang ada adalah P3K kami sementara merampungkan kebutuhan formasi untuk kebutuhan P3 tahun P3 tahun depan akan mengecek kembali Pak, sepulang dari sini saya akan mengecek kembali, mudah-mudahan harapannya Pak Faisal itu akan ada tambahan P3K untuk kebutuhan p 3 nah, kenapa memang kebutuhan P3K uh, menjadi prioritas di, di negeri kita, dalam beberapa kunjungan kerja saya, termasuk dengan Pak Nasri beberapa kali sampai ke New Zealand di sana ya, uh, itu ternyata memang di Australia itu tidak ada PNS di sana, yang ada adalah P3K, di Singapura itu cuma 20 persen, bahwa ternyata ya PNS P3K itu adalah sebuah posisi men yang menjanjikan bahwa orang akan bekerja maksimal untuk memastikan bahwa kinerja mereka akan bisa berlanjut dari tahun ke tahun sampai tahun dibandingkan dengan ASN, mbak tidak berarti bahwa ASN kita baikkan. ASN akan perlu juga mendapatkan uh, sebuah perlakuan bagaimana memberikan uh, reward empowerment sehingga prestasi-kompensasi kerja mereka baik. Nah, itu yang ingin saya sampaikan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Faisal tadi. Bahwa Insyaallah Pak saya, uh, mumpung saya masih di sini, saya tidak tahu sampai kapan pimpinan mengamanahkan jabatan ini kepada saya. Tapi saya juga berjanji mungkin latar belakang saya juga karena di pendidikan sama dengan beberapa bapak dan ibu ya pernah mengecam pendidikan di uh, Universitas Negeri Makassar, meskipun S1 saya dari Institut Pertanian Bogor, ya orang bilang jauh gitu ya, tapi ya namanya pengabdian mungkin begitulah uh, kita bisa mengabdi di saja. Yang terakhir yang saya sampaikan bahwa ada komitmen dari bapak gubernur ini masih dalam bentuk uh, belum menjadi sebuah keputusan pak ya tapi kami sementara kaji yaitu adanya tambahan pegawai honorer non ASN yang berasal dari disabilitas. Yes. Saya kira tidak lama mungkin seminggu ini sudah akan ada keluar surat edarannya. Mungkin teman-teman bisa membaca bahwa ternyata kepedulian yang tinggi Bapak Gubernur terhadap teman-teman uh, disabilitas cukup tinggi. Artinya, kami sekarang ini akan melakukan pendataan terhadap OPD-OPD apa saja yang bisa uh, menyerap tenaga dari disabilitas untuk bekerja di situ contohnya misalnya di kearsipan ya di front office ya yang mungkin tidak terlalu banyak gerakan-gerakan atau hal-hal uh, lain yang uh, bisa uh, menghalangi mereka dalam hal gerakan nah inilah bapak, -Bapak dan itu sekalian yang disampaikan sekali lagi uh, saya uh, sungguh merasa bangga Diterima menjadi keluarga besar Dinas Pendidikan, terlebih lagi saya di hadir di sini, uh, di Dwi Amanah oleh Pak Basri, bahwa sungguh uh, mudah-mudahan pertemuan kita insya Allah sekali lagi bisa memberikan. Banyak